halo kawan-kawan balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. kali ini kita bakal mereview nge atau ngetes ya salah satu room Mi5 Plus lagi yaitu ICP untuk Android Ice Cream Project ya. ini katanya room paling dingin, jadi kita mulai aja reviewnya dari botingnya. Oke okay, jadi cuma 36 detik ya hmm, untuk tutupnya cukup cepat. Aan dan heb je hem gedoe morally gekozen? Ya, semua fiturnya cuman bawaan ya bawaan dari android sendiri ya kayak viran ini lebih tepatnya oke ini sistem UI nya kameranya sendiri kita lihat ya jadi ini kamera bawaan ipotnya bawaan di Line EOs ya. Nanti ini diport dari Line EOs parameternya doang kayaknya. Hmm, sekarang kita buka settingannya. Jadi kayak pure Android betul-betul ya. Ada yang spesial di sini. cuma cuman CPx lain tadi. Dan ini nggak tahu. asta apa tuh dia minta root. Kadang-kadang muncul di status bar. Oke, sekarang kita coba Android tuh. ribuan 4000 Nah Sekarang kayak mana trollingnya Dari video ini kita bisa lihat performanya Kalau di 10 menit awal Rp77.000 sampai 80000 Tapi setelah itu mulai turun Di 65000 Waktu pengujian tadi saya melihat penurunan terjadi Karena CPU mengurangi clock speednya Hal ini dilakukan agar HP tetap dingin Dan hal ini berhasil menurut saya karena HP-nya hanya terasa hangat saat selesai pengujian. Sekarang efeknya gimana mana ya kepada game? Kita coba aja. Game pertama yang saya coba adalah Art dan di dalam game kita tidak bisa mengubah grafik dan cuma mendapatkan grafik low. meskipun sudah paling lu, tapi kita masih mengalami frame drop Game kedua adalah Omega Legend. Di sini saya langsung menyetel grafik rata kanan Dan di dalam game saya tidak mendapati frame drop, tapi saya mengalami aim yang sedikit lebih berat digeserkan daripada yang biasanya. Nah, saya tahu sih game ini cukup ringan dimainkan di, -kan, oh. di depis manapun Okay, game terakhir adalah The Legend of Neverland. Di sini pengaturannya normal dapat sedang. <laughs> Walaupun sedikit delay, ada sedikit frame drop tapi nggak begitu terasa. dan karena saya penasaran tentang grafiknya bisa nggak dibikin yang tinggi ya. Dan di sini delay parah. drop juga. Ternyata nggak sanggup Butuh lebih lebih komplit 10 30 lagi kalau main game ini. Tapi mungkin karena ukuran layar juga ya. Mempengaruhi makanya dia nggak bisa lancar di game ini. Hasil semua percobaan ini menghabiskan waktu lebih kurang 2 jam dan penggunaan baterai dari 88% sampai ke 61% Penggunaan baterainya sendiri bisa kamu lihat di dalam video Kesimpulannya, jadi kostum ROM ICP ini sangat cocok untuk kamu yang ingin HP kamu tetap dingin dan tidak menguras banyak baterai dan untuk game kamu harus mengorbankan grafik Oke okay, jadi nilai kostum rumah ICT lebih dan kurang saya mohon maaf sampai jumpa bye bye.